what up, geng, balik lagi di channel gue detektif slot, si penyelidik slot sore hari ini, oke okay, ini hari gue uh, bawa model 185.000 guys ya, di bettingan 4000 ribu dan langsung saja kita gaskan di spin turbo 10 kali guys, jepret, kali 3, kagak nyantol waduh Wih apa apa ini anjur, anjur, baru mulai udah dikasih schedule 4 gengs ya gila, gila, gila, gila, gila ini kok baru aja main dikasih skedar empat langsung. mudah isi skedar ini langsung jepok. ya Ini harapan gue langsung digaskan kak sama kakek ini guys ya. Oke nyantol kali dua kali tiga ya. Gak apa-apa gak apa. -apa. Oh, awal-awal tampil kecil masih nggak papa lah ya. Kita kumpulan sekalian perkaliannya. Oke. Oke cantolin dong. Wah dia nyantol kali dua yang kali lima tadi nggak mau nyantol. Ya nggak apa-apa lah ya. Masih ada 9 spin lagi. Oke, okay, kali dua nyanyi eh, kali 20 nyantol mantap mantap mantap manjur aja. Oke, okay, di sini gua mau informasikan kalau gue itu main di situ Retro 777 guys. Ya selalu setia, sel selalu selalu uh, gimana sih Bang ya royali itu gue tuh selalu di Retro 777 guys ya. Oke, okay, mantap nih Woi. Konek lagi dong. Waduh. Total penggal udah 34 kali coy. ini kalau enggak konek ini sayang banget interbosnya. Sia mantap cincinnya pecah. Jebret auto konek udah di sini kita guys ya. Oke, okay. oke okay, langsung sempasional di dalam 496 ribu wah gila gila gila gila. Ini waruh Oke okay, ini gue mau mau ngucapin thank you buat kalian semua yang sudah klik video ini ya. Jangan lupa dibantu komen share semuanya banyak share ke teman-teman sekiranya mania slowter juga guys ya. Dibantu subscribe jangan jangan lupa juga jangan jangan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya guys ya agar tidak ketinggalan informasi baru dari detektif guys ya. Oke ini gila total penggali sudah 40 kali 40 kali ya ini last ya, ini ini Oke pecahnya harus gacor nih ya Wah gila gila gila baru mulai sudah disahat 642.000 kita sini. oke mantap batu wih di yang tadi batu merah sekarang cincin ya, mantap mantap kali 48 C langsung malah ada RTP-nya di dalam sempak sih. langsung satu juta gila gila ini masuk slot gas hari ini guys ya. Wah gila gila ini langsung waduh ini gua ini sih keberuntungan banget ya. Ini hoki ya. Ini hoki ya. Gua mau bagi pola juga. Ini di luar dugaan guys ya. Ya ini di luar Jadi di sini ambil ambil positif aja guys ya. Positifnya apa ya? Bahwa saya memang situs Retro777 ini paling gacor guys ya. Jadi bakalnya semua yang masih bingung mau main di mana, bingung cari cuan di mana, langsung tembak langsung ke Retro777 bos ya. Ini memang the best ini ini gua mau bagi pola ya sebenarnya. Cuman ini dulur tugaan gua guys ya. ya karena uh, karena sebenarnya gue ini baru pulang kerja ya. Ini gue baru duduk aja nih sambil makanin domi guys ya. Ini hujan-hujan juga enaknya makanin Indomie ya. Saya baru duduk dikasih schedule 4 gratis gila ya teh ini langsung isi Jack si yang langsung satu juta ah, anjir anjir anjir mantap-mantap jadi buat kalian semua yang lagi nonton yang masih nonton sampai sekarang ini ya gua usah bingung-bingung lagi ya gua usah ragu-ragu lagi ini udah the best banget ya terbukti ya oke langsung kita lanjut ke pola selanjutnya aja nih ke spin turbo spin cepat spin uh, ini gua naikin dulu betting aja deh ke 12.000 oke ini spin cepatnya kita centang langsung ke 10 kali ya oke kayaknya apakah dapat skecer lagi ini kalau dapat skecer lagi waduh waduh gua gak bisa bilang lagi ini, retro the base nya gimana guys ya ini kenapa gue seneng banget main di disini ya oke ini langsung kita lanjut lagi ke pola selanjutnya oh iya buat kalian semua yang mau join grup telegram ya, ini grupnya link grupnya nanti gue cantumin di kolom komentar ya buat kalian mau join silahkan join dan kenapa gue menawarkan grup ini ya grup ini uh, yang langsung dimana mana diadminkan oleh retro 777 nya guys ya jadi di sana itu ada updatean pola 1x24 jam oke okay. oke okay, ini DC nya gue on kan per kali 10 langsung cantol Anjir Anjir kali lihat sendiri kan kalian lihat sendiri langsung dicantolin kali 10 nya Wah gila gila gila. Ya ini di luar kita bahas konteks di luar tumble guys ya. Ini lang, wah kali 10-nya langsung nyantol ya. memang, memang gila ini. Ya. Oke, oke masuk lagi cincinnya. Harusnya kali 10 tadi nyantolnya di sini guys ya. Oke, masuk lagi cincinnya. Angkat lagi dong, kek. Waduh. Oke, oke. Oke ini kita gas lagi ke pola selanjutnya ya <tuh> jadi buat kalian semua Oke di gopay spin aja 400.000 jadi buat kalian semua yang mau join ya silahkan di join ya di grup telan ya gua, gua, karena gimana bilang ya karena gue itu pengen banget kali itu uh, barang gue cuan juga guys. Ya. gue pengen kalian itu semua juga profit di sini guys ya oke bro kali dua belasnya kalian -kali, cok berat kali dua wah dia nyantol terus kali dua kali dua ini kali dua lagi ini, Ayo dong Woy, gila kali lima puluh wah, anjir wah gila gila kali lima puluh gak oh, konek anjir anjir anjir konekin dong kali oh kali lima lagi aduh wah kali lima puluh lagi gak kantong lagi aduh Wah kakek ini kakek kuntul ya kali kali 100 ya kali 115 jadi ya, kalau total tadi ya. itu anjir lah nih kakek banget juga ya wah jangan tolong pelitnya suka sembarangan nih kakek ini ayo angkat dong kali 50 waduh cuma kali 2 guys waduh waduh ini apa-apaan ini Cuman 43 ribu guys ya. dari 400 ribu kita buy spin. Tapi gak apa-apa lah ya. apa-apa lah. Udah profit banget ya. yang gue sini mau caw langsung ya. Takut disedot lagi guys ya. Thank you banget buat kalian semua sudah nonton. Sampai jumpa di TKP selanjutnya guys. Adios.